Pada video kali ini kita mau coba mainkan mobil remote offroad ini ya guys. Jadi lintasannya itu sudah aku desain sedemikian rupa lebih ke arah rintangan-rintangan gitu ya, atraksi gitu ya guys ya, bukan di jalan bebatuan. Oke okay guys Kita mau coba Seberapa kemampuan mobil ini Melewati rintangan-rintangan yang sudah Aku siapkan ya guys ya. Kita mau lihat Apakah bisa mobil ini melewatinya Langsung aja yuk Lintasannya seperti ini guys Mari kita lihat detailnya Jadi rintangan yang pertama itu Kita melewati jalan yang tidak rata ini itu dari keramik guys Lalu selanjutnya kita harus melompati rintangan ini Nah sudah gitu aja guys Sesimpel itu kan Kita akan lihat bersama Apakah mampu Apakah bisa mobil ini melewati rintangan yang sudah aku siapkan Langsung aja kita ke percobaan yang pertama Waduh gagal. Ini percobaan yang kedua. Waduh jempalit ya, guys. Kita coba lagi. Tetap semangat ya guys ya. Terus mencoba, jangan menyerah. Harus sabar ya guys. Pontoh a few moments later yes Aduh nyaris ya guys ya di sini kita coba pelan-pelan aja guys perlahan tapi pasti dan iya akhirnya guys berhasil Oke okay, aku akan coba sekali lagi ya guys ini dia percobaan yang terakhir easy ya guys ya iya itu tadi percobaan kita untuk melewati rintangan-rintangan itu ya guys ya memang lintasannya agak sulit karena didesain langsung oleh ahlinya ya guys ya. namun mobil ini bisa melewatinya dengan mudah kenapa? karena yang mengendalikannya sudah bro guys kesimpulannya jangan pernah menyerah terus mencoba ingat guys tidak ada hasil yang mengkhianati usaha oke okay?